Organisasi riset luar angkasa India atau ISRO pada hari Sabtu berhasil meluncurkan 9 satelit di atas kendaraan Polar Satelit Land Vehicle. Ini adalah penerbangan ISRO Polar Satelit Land Vehicle ke-56 dan yang terakhir untuk tahun ini. Roket Polar Satelit Land Vehicle 44,4 meter meluncur dari landasan peluncuran pertama dengan masa lepas landas. 321 ton pada pukul 11.56 untuk perjalanan 2 jam. Hitungan mundur peluncuran telah dimulai pada hari Jumat. Dari 9 satelit, 8 adalah satelit nano. Satelit pengamat bumi 6 EOS06 juga dijuluki OceanSat 3 adalah satelit utama. EOS06 berbobot 1117 kg dan dibuat dari UR Rao Satellite Center, ISRO, 17,7 menit setelah peluncuran. Roque diharapkan mengubah orbitnya menjadi orbit kutub sinkron matahari 516 km untuk menempatkan satelit lainnya. Perubahan orbit akan dimungkinkan karena orbit change thruster OCTS. Perubahan orbit selama penerbangan menjadikan salah satu misi bersejarah ISRO polar satelit non Vehicle. Salah satu satelit yang ditempatkan antara lain, INS-2B yang merupakan satelit nano diplomatik untuk Bhutan. Dua satelit T-Bolt yang dibuat oleh Trupa Space juga berada di dalam roket dan akan ditempatkan di orbit yang dituju dalam beberapa jam ke depan. Muatan pelanggan yang tersisa adalah Anand dan empat satelit astrokes Nah teman-teman pecinta astronomi,